assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari naldotalan yaitu cara mengatasi pusi di kamera Canon Oke langsung saja tanpa lama-lama sebelum kita mulai kita intro dulu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 Kenapa kok memori itu busi? Yang pertama karena memori itu full, karena memori itu sudah hampir full atau sudah full. Tanda tandanya adalah menyala merah merah di belahnya memori. Ada uh, ada warnanya dan di sini ada kayak tombolnya. Ha, ini. Yeah, ada kayak lampu, ini kalau di 5D ini kalau memorinya full akan nyala merah-merah seperti ketika dihidupkan oh nggak ada baterainya nah, ketika dihidupkan biasanya nyala merah-merah tapi ketika baterai full maka nyala merah merahnya akan terus-menerus kemudian uh, yang kedua gara-gara memorinya itu kecepatannya rendah jadi kalau memorinya kecepatannya rendah teman-teman nah, mau pakai file RAW yang kualitasnya besar-besar tapi memorinya itu memori yang rendah maka akan busi, dikit-dikit busi, dikit-dikit busi kemudian eh, akan terjadi busi lagi ketika memori kalian itu bajakan nah sekarang ini banyak memori yang bajakan jadi, teman-teman agak hati-hati tanda-tandanya kalau bajakan itu biasanya enggak ada hologram. Jadi, uh, tanda-tandanya biasanya kalau memori yang bajakan itu uh, tidak ada hologramnya. Ini saya punya memori Santis nah, di toko Indonesia Kamera ada Santis itu ada hologramnya seperti ini. Nah, biasanya uh, yang enggak ada hologramnya seperti ini akan bisa kita ketahui itu asli apa enggak walaupun sekarang memang banyak yang jual hologram tapi uh, untuk jaga-jaga carilah memori yang berhologram terutama ini uh, saya beberapa kali uh, dapat kiriman uh, dari teman saya saya dapat santis ada yang nawari di toko kami kemudian kok harganya murah kita coba dulu waktu itu kita beli dua yang 128GB warna hitam yang ultra itu itu harganya cuma 100 ribu padahal kalau umumnya 400-500 ribu 128GB nah, sangat murah banget kita coba karena orangnya itu meyakinkan kita beli dan akhirnya kita coba untuk pakai ternyata setelah kita pakai tidak bisa membaca atau yang dinamakan ditanyakan teman-teman tadi busi seperti itu jadi untuk mengatasi busi itu teman-teman pakailah memori yang memang benar-benar meyakinkan jangan pakai memori yang abal-abal karena yang terpenting dalam pemotretan adalah memori jika kamera sampai nggak ada memorinya alamat lah sudah nggak punya hasil oke yang okay. selanjutnya itu tadi busi dari memori. Yang selanjutnya ada busi lagi disebabkan oleh flash. Biasanya ketika flash e, kita pakai flash, e, kemudian tidak bisa dipakai flashnya karena busi dan akan nyala akan ada tulisan busi di atas flashnya itu. Nah, itu disebabkan karena masih mengisi daya di eko di flashnya di dalam flashnya ini ini ada eko nya ketika tidak digunakan lama atau sedang bermasalah itu flashnya itu akan busi untuk mengisi mengisi di dalamnya eko itu karena kosong tidak dipakai lama jadi eko itu seperti ini teman teman Nah, ini karena belum kebuka ada eko di sini, itu seperti ini. Ini namanya elco. Nah, ini namanya elco seperti ini tapi tempatnya di sini. Nah, ketika elco-nya kosong maka akan terjadi pusing. Jadi, teman-teman yang kameranya sudah mulai lama ngisinya itu indikasi bahwa elco flash-nya mulai rusak. Jadi, siap-siap untuk dibenarkan. Oke, tapi jangan khawatir ketika elko itu rusak, bukan rusak semua kameranya tapi elko itu aja, oke teman teman ini ada yang bongkaran batas servis, oke uh, jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar, semoga bermanfaat uh, jika saya salah silahkan ingatkan di kolom komentar juga salam sahabat fotografi videografi indonesia, salam saudara